ya oke okay guys kita bermain hero sabir seperti biasa ya guys dan disini kita main bareng rangko ya, ya oke okay. dan kita mengambil monster hutan dulu guys cara mengambil monster hutannya seperti ini ya guys kalau saya menggunakan Hero Saber kita kita sebagai Hyper jadi kita fokus di monster hutan guys Oke okay guys saya bukan top global atau player, ya guys tapi pengalaman saya bermain Hero yang dibilang sudah cukup lama ya guys yaitu saya menggunakan Hero Saber karena Hero Saber adalah Hero of saya guys. Oke, okay, nice. Sebenarnya Hero ini sangat simpel ya guys. Ya, dibilang susah susah gampang, guys. Jadi okay, kita menarik musnah hutannya seperti ini. Dan teman-teman, jika kalian suka dengan gameplay ristosaber silahkan di like disiapannya kebanyanya dan kalian support juga Oke, okay, terdapat itu ya guys mantap akhirnya tewas guys dan di sini kita coba ambil monster ini guys karena kita sebagai hyper kita mainnya hanya di level dulu ya guys biar kita tidak ketinggalan level oke kita ambil monster hutan ini guys dan kita harus pember kartel ya guys karena kartel adalah monster hutan yang sangat kuat Jadi kita menggunakan hero asas ini ya guys ayo uti okay. alus ternyata alusnya kabur guys oh ternyata pendeta guys pendeta pendeta kemana kau pendeta oh ewas kita alus ini wah ewas kita ewas kita oh nice nice oh ternyata kita clear eh Ewas kita, oh ternyata kita selamat guys, selamat guys, oh <tuhannya> Dewas guys, mantap, mantap mantap mantap, kita selamat guys, waduh, itu hanya satu persen ya, harus sabar terus harap guys kita bisa selamat ya, kita lihat ini ada bineta yang coba ambil monster hutan ya guys Oh tewas bineta oh selamat bineta halus ah, oh halusnya ah, tewas guys tidak dapat assist ya guys ya tidak masalah tidak dapat assist lawak lu <laughs> Ah, uh, seharusnya bilang law lu Oke, okay, kita main terus seperti ini, guys. Kita sekarang baru nyetel enam, ya, guys. Jadi kita fokus dulu di monster kan, kita farming udah terus Oke, okay, nice, kita buat ini, guys. 11, 11. Ah, mana-mana, guys. Eh, bos, Nice. Oh tebas kita Selamat guys sabernya selamat Kita recall dulu ya guys Bisa aja kita recall, Tapi Uji alusnya Belum ready ya guys Jadi kita selamat punya. Selamat dari alus Oh ternyata selalu Uit guys Oh cuci tebas kau oh, alus pelaku alus eh alus tewas <laughs> halus hampir aja tak sabernya tewas guys oke okay, nice nice Kita korbankan turtle aja buat lawan guys tidak masalah harus on progress Eh bentar bentar. Ayo gas kan. Oh, ada one one sini guys. Bentar, bentar kita ambil ini lagi dulu ya guys. Ayo gas kan. Dimana kau one one? Oh. Eh ternyata wan-wan ini semak-mak guys banyak insting-insting nah. oke okay, kita fokus ke sini ya guys farming aja dulu Mantap, nice Ayo kita kemana guys kita coba ke SP ya. Kemarin zephyr mainnya XP guys. Eh eh sorry, tewas kau. Oh. Tewas, tewas, oh. ah, tewas, ah. Pendek <laughs> nanya tewas guys. Sorry pendek kah, pendek penita, ewas, apakah siapa tuh bapik ya guys, eh, apa ya apa, apa ya apa, apa, ini apa. kita buat war axe guys, tutorial item ya guys. tewas <laughs> one hit guys oke okay, nice kita ambil kartel guys ayo kasihkan mangkuk dan sampai ritualnya datang guys oh mantap-mantap Oke okay, buat kalian yang baru nonton channel Sosaber, mohon dukungannya guys. Kalian like sebanyak banyaknya guys. Oh tewas guys. wan <tuh> one nya tewas guys. Sorry one one. Oke okay, nice. Kita coba bantu Mark, ya guys? Oh, tewas-tewas. Oh, selamat, deh guys! <laughs> edge nice, dapat legendary mantap. Ah, tewas. Oke guys, mana kau jober? oh waskau, waskau oh, jangan Ulti guys, jangan Ulti guys, mana jangan Ulti guys. Nice, ayo Ulti sabar lah Alus, takut Alus. Budi dia coy. Tedus. Eh bentar bentar. Di sini, guys. Ambil monster hutan guys. Oh tewas, tewas, tewas kita coy. Tewas kita, oh <laughs> hampir aja one one juga tewas nih ya guys eh dan sabir sudah kembali guys kasih oh mantap Oke okay, gaskan-gaskan que ke voy a que yo voy alusnya guys, oh alusnya guys, alusnya yes, penakut, oh hampir tidak tewas Oh alus, alus, alus, alus. Nice. Mantap, mantap. Nice. Sorry. Oh ya Franco. <laughs> Hampir aja, Franco. Oh, jauh. Eh. Ah. kenapa harus pilih, cyber. Sorry, Franco. Saya pernah unggul, guys. Seberapa apa bangko yang dapat direbut? buat guys, untuk Ini itemnya sangat mantap, okay, ya, guys. sangat Berani alus dengan berani alus Alusnya balik guys. Oh tewas, oh terbuat guys. Oh oh oh, hampir sudah tewas ini Oh oh oh oh, oh mantap kasih guys, oke gaskan, tarikal aja dulu guys, kerannya masih karat ya, tadi kita tarikal so, guys, oke okay, mantap, hehehe, <laughs> kasih love guys, oke oh, nabjo, oh, kau marah ya guys. Javer, javer. Oh, oh, oh, oh, oh, kita tewas, guys. Oke, okay, guys, kita sudah hidup kembali ya, guys. Oke, okay, bentar, bentar, bentar. Lord, Lord, Lord, Lord. Ayo sini Lord, Lord Prankko, kes, kes, hampir saja, ayo bantu guys, oh kabus ya, nice nice, oh alu Tolong waspada. Uh, oke okay, oke, okay, sahabat sahabat harus sabar, sabar. Cyber, guys, sabar emosi, sabar emosi sahabat. Tapi Lord tim sabar yang dapat guys, oke. Okay? Okay. Oke, eh, gas kan, gas kan. Hey, sabar dulu. Ini eh, penenya lagi buat guys. Ad, ad. Aduh. Oh Alusnya marah, guys. Alusnya marah, guys. Alusnya marah, guys. <laughs> Kita mundur aja dulu, guys. Alusnya ngamuk halusnya ngamuk oke okay, kita coba lihat sini ah, tewas kita masuk ke nextnya ayo guys ayo kita selamat kita coy kita selamat thank you thank you langsung saja kita guys yuk guys Ayo, Javier mana kau, Oh, multi guys. Oh, gak berani guys. Gak berani Guys, nice. ini bisa end guys. Ayo, kanteng, mit mit mit terus bangko oh, nice nice oh tadi bisa kabur guys nice yes. nice yes. kita buat aja guys kita satu aja Oke okay, siap-siap Siap-siap Siap-siap Siap-siap Rata Mantap Ternyata victory ya guys Oke okay, buat teman-teman yang baru nonton channel Jangan lupa syukur dan cara like, komen, dan subscribe Oke okay, guys Salam satu kami Pak untuk Ibet